Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Pada hari ini Hari Sabtu Tanggal 13 Mei 2023 Saya bersama dengan Pengurus DPC Kabupaten Bekasi Partai Demokrat Ya saya sebagai bacalek dan bacalik lainnya yang ada di Kabupaten Bekasi hari ini ya mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Bekasi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi yaitu Pak Haji Romli Insya Allah semoga perjuangan terus berlanjut untuk keadilan untuk perubahan untuk perbaikan mantap mohon doanya kawan semoga ini jalan terbaik dan menjadi ladang ibadah selama masih ada sidah sisa hidup di dunia ini yaitu berbuat untuk kepentingan orang banyak mereka salam perubahan untuk perbaikan Salam Demokrat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh